Sholat, bukan somat Sholat Mudah-mudahan anak-anak gadis yang, yang rajin sholat subuh ini Mendapatkan suami yang rajin pula sholat subuh Karena kalau kalian anakku yang sudah solehah Yang sudah cantik, yang sudah rajin sholat Tiba-tiba dapat lagi tak sembahyang Tak satu dua curhat masuk ke HP saya Ustaz dulu saya sangka nikah sama dia bahagia Ternyata Pak Ustaz Cuma rasanya bu macam tidur sama babi hutan <tik> <tik> Tak sembahyang Walaupun hidup seribu tahun Kalau tak sembahyang Apa gunanya Walaupun hidup seribu tahun Kalau tak sembahyang apa gunanya Nanti kalau Bapak Ibu kebetulan pergi umrah Ada mihrab dalam taman raudah masjid Nabawi Tempat sholat Nabi Ini raudah, ini mihrab namanya Di sebelah kiri ada tertulis as imadudid imaduddin Sholat tiang agama Kenapa atap masjid kita kokoh? Karena ada tiang Kalau tak ada tiang, hancur Puasa melayang zakat terbang haji hilang karena tak ada tiang tiang dari segala amal adalah salat dan salat waktunya tak boleh digeser asolatu ala waktiha apa kata panitia tadi malam Ustaz Somad jam 4 kami tunggu di pintu maka jam 4 kurang 5 saya sudah siap di ruang tamu Nah, boleh saya tahu ini orang-orang pertamina ini disiplin kalau sampai meleset sedikit ditinggalkannya kita maka kitapan tapi saya tak bertanya karena dia pekan baru salat subuh jam 5 ini kok cepat betul saya tak tanya saya jarang saya nanya-nanya masa LCM anaknya iyalah Pak pokoknya siap-siap Sedangkan janji sama Allah tak boleh digeser Apalagi sama Sama manusia tak kita geser Apalagi sama Allah Ini sekarang banyak yang geser janji sama Allah Pelembang sholat subuh jam 4 lewat sikit Dibuatnya sholat subuh jam 8 Bangun jam 8 Tutup pintu Rapatkan gorden Matikan lampu Allah. Datang maknya buka pintu Nengok Alhamdulillah Anakku sejak ikut ngaji sama Habib Mahdi ini Solat duhanya pun pakai kunut Hebat Ustaz somat boleh nanya ustaz? Boleh Ustaz kan biasanya jawab pertanyaan pakai empat mazhab Menurut Anafi, menurut Maliki, menurut Syafi'i, menurut Ambali Kira-kira salat duha pakai kunut itu mazhab apa ya Pak Ustaz? Masak kesiangan. Janganlah salat-salat itu digeser waktunya. Sudah tepat. Innas salata kanat kita mu'minina mau kuta Sudah waktunya tepat, jangan digeser-geser. Pokoknya datang salat berjamaah. Allahu akbarullah wa akbar. On time. Datang ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah hari itu tak ada atap hari itu tak ada terpal hari itu tak ada tenda hari itu tak ada naungan tapi dia mendapatkan naungan di padang mahsyar siapa dia? anak-anak muda yang hatinya tergantung di masjid mudah-mudahan anak-anak muda di Pertamina inilah insyaAllah Kenapa Ustadz sebut anak muda? Kenapa tidak orang tua? Kalau orang tua ke masjid memang udah wajar. Kapan lagi? Tidak intai hintai Malaikal mau. Tapi anak muda yang mestinya subuh ini molor tidur. Tapi datang berjamaah. Padahal tadi malam sudah tablik akbar. Subuh tetap on time datang. Inilah anak muda yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Inna amanu bi rabbihim wa zidat mereka sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah ditambah Allah hidayah mereka mereka adalah ashabul kahfi oh kalau gitu kami komunitas anak muda nih buat kelompok lah Pak Ustaz ya apa nama kelompoknya kelompok komunitas anak muda ashabul kahfi apa programnya tidur aja Mereka ditidurkan Allah Karena dikejar oleh raja yang zalim Sampai akhirnya mereka tiba-tiba terbangun Wal yata wala ahada. Hai anak muda yang bangun Tolong kau pergi ke pasar beli makanan Tapi jangan gerasak gerusuk Tenang-tenang Supaya orang tak tahu Diam-diam mereka beli makanan Penjual makanan mengambil duit Begitu orang ditengok Rupanya duit itu sudah expired tak laku. Kenapa? Salah sami'atin wasdadu Mereka tertidur di dalam gua 309 tahun. Bayangkan ada anak muda datang ke Palembang Mau beli makanan. Beli tekwan. Tiba-tiba ditengok duitnya tahun 1700. Zaman Syekh. Abdus Somad Al-Falimbani. Mentang-mentang nama sama itu yang disebut. Bayangkan. Apa yang terjadi saat itu? Ini adalah muda. Rupanya zaman itu sudah berganti seorang raja yang soleh. Raja yang soleh mengunjungi mereka ke dalam gua. ditengok anak-anak muda terkapar, tertidur. Tak lama setelah itu mereka pun meninggal dunia. Allah hanya ingin menceritakan. Tapi ada pula di situ seekor anjing. Ini sungguh berita tidak penting. Untuk apa Allah cerita ada anjing bersama anak-anak muda itu? Ternyata Allah mau ceritakan, walaupun seekor anjing, kalau berkhidmah untuk orang soleh, tetap juga disebutkan Allah dalam Al-Quran. Anjing, najis, kotor, tapi berkhidmah untuk ashabul kahfi, diceritakan Allah dalam Al-Quran tapi jangan gara-gara ini habis pengajian ini sebuah membeli anjing cerita itu tentang Bani Israel dan cerita tentang memelihara anjing sudah mansuh tidak ada dalam syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam artinya bapak ibu yang di rumahnya ada anjing lepaskanlah yang lagi memelihara anjing siapa yang memelihara anjing amalnya satu hari dikurangi sebesar bukit Uhud bukit Uhud itu panjangnya tujuh kilometer amal dia sehari sebesar bisul. Jadi tiap hari amalnya min min min min min min. Siapa yang di rumahnya ada anjing, malaikat tidak masuk. Yang tak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut tetap. Kalau malaikat maut tak masuk udah lama saya prihara anjing herder Tiga Apa ibu yang dimuliakan Allah artinya apa? istiqomah sholat berjamaah wahai anak-anak muda kalian buatkan komunitas anak muda pencinta masjid alhamdulillah sekarang sedang tren komunitas saya di beberapa tempat ketemu komunitas anak-anak muda apa komunitas kalian jombloan sejati tulisan slogonya seno tu bonceng mantap kalian apa komunitasnya ini pak ustadz saya dikasih mereka di Jakarta Dipasangkan mereka Pemasangan jaket kepada Ustaz Abdul Somad Tulis di belakang Born to ride, ride to Jannah Lahir untuk mengendara menuju surga An anak geng motor Mantap Dipasangkan ke saya Saya pun langsung ke airport Habis subuh pasang langsung ke airport Semua orang di airport nengok saya Rupanya jaket itu dipasang naik motor saya naik pesawat Tak cocok Artinya apa? Komunitas anak muda ini tetap dijaga Dan mereka tetap solat berjamaah di masjid Habis waktu Sepat mula itu yang dimuliakan Allah SWT Memakmurkan masjid? Sudah Beriman hanya kepada Allah? Sudah Menegakkan solat? Sudah Masuk yang keempat, berzakat? Orang yang sudah sholat tapi tak berzakat, maka tak ada gunanya. Karena dia makan haram. Di dalam duit kita itu ada zakat. Zakat orang dititipkan Allah kepada kita. Ada orang diuji kakinya lulus. Diuji kakinya sholat berjamaah lulus diuji matanya salat tahajud lulus diuji kantongnya disitu baru kelihatan nama siapa pelit bin bakhil bin medit bin kedekut ini orang nauzubillah oleh sebab itu maka keluarkanlah zakat Bapak sudah bayar zakat tiap tahun saya bayar zakat Pak Usa. berapa 2 kilo setengah itu zakat fitrah zakat pendapatan 2,5 persen 85 gram mas murni berapa itu sekarang Pak Ustad 85 gram kali 500.000 1 gram 42.500 Siapa yang mempunyai pendapatan 42.500 sudah kena zakat 2,5 persen. Kalau profesi kami sebagai pegawai Pertamina ini gimana Pak Ustadz? 42.500 setahun, bagilah 12 bulan. 12 bulannya berapa itu? 42.500 bagi 12 3,6. Jadi yang berpendapatan 3,6 juta, 3.600 itu udah kena menurut Basnas, Amil Zakat Nasional yang sudah disepakati ijma antara ulama-ulama Basnas se-Indonesia 3,6 saya tidak sebut gaji karena ada orang gajinya 2 juta pendapatannya 20 juta ada uang tunjang, uang sifat, uang sundul, uang sikut entah duit, duit apa jadi di total semua total Pak Ustadz saya setiap dapat 5 juta mudah cara ngitungnya 1 juta 25 ribu 5 juta berarti 125 ribu saya 10 juta Pak Usad 250 ribu Saya sebulan dapat saya 100 juta Pak Usad 2 juta setengah Mudah-mudahan Bapak Ibu punya duit 100 juta Dari bunyi aminnya banyak yang tak yakin Pak. Masalah duit ini kita tak bisa melihat orang Tak bisa dinilai duit dari wajah orang Ada hitam, jelek, pc pendek Tapi buka dompet 100 juta Ada ganteng putih Tengok dompet 2000 perak Mudah-mudahan semuanya dapat 100 juta 100 juta zakatnya berarti 2 juta setengah Memang kalau udah cerita zakat ini banyak, lupa Tak ingat sih, bos. 2 juta setengah Saya tak tahu Entah siapa yang punya 100 juta, entah siapa yang tidak, saya tak tahu Dan Bapak Petugas Basma Badan Amel Zakat Pertamina Itu tidak tahu siapa yang punya duit tapi ada dia yang tahu Dia tak mengantuk, tak tidak tidur Tak mahu bersakat Simpan, simpan Tak ada angin tak ada hujan Tiba-tiba lutut, sakit Dibawa ke tempat khusuk, makin sakit Dicucuk pakai jarum-jarum, itu akupunktur, sakit Tak mempan jarum, cucuk paku payung, makin sakit Akhirnya dibawa ke Singapura Sampai di Singapura datanglah dokter Cina membawa martil kecil aja. Dipukulnya lutut. Ayah lapuklah lama pakai. <laughs> Rupanya tempurung kelapa yang di lutut nih lapuk. Jadi gimana, Dok? Tenang, kita sudah import lutut dari Tiongkok. Berapa harganya? Sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20. Pas 100 itu namanya duit hantu dimakan setan silakanlah yang tak mau bayar zakat tak apa-apa silakan tapi awas, gimana? udah ada terasa? Nah, kalau udah ada bayar, bayar, bayar. nanti habis nih jumpai badan ambil zakat pertamina serahkan, bayar.